Presenter Naswa Sihab mengklarifikasi perihal fotonya bersama Tommy Soeharto yang beredar. Naswa menjelaskan foto tersebut merupakan foto lama yang sengaja diungkit untuk mendiskreditkan dirinya. Sikap editorial narasi TV dan mata Naswa terkait situasi terakhir politik Indonesia, terutama isu KPK dan demonstrasi mahasiswa membuat saya Najwa Shihab didiskreditkan lewat berbagai disinformasi foto lama saya dengan Tommy Soeharto, Leus Sungkarisma dan Iksanudin Norsi diedarkan kembali bersama capture sebuah berita berjudul kabar mengagetkan Najwa Shihab Tommy Soeharto Nursi dan Leus akhirnya bersepakat untuk saya di framing sebagai antek orde baru karena bertemu Tommy Soeharto dan karena ayah saya Profesor Kurais Sihab pernah diangkat sebagai Menteri Agama di era Soeharto. Kata Najwa dalam keterangan tertulisnya, fotonya bersama Tommy beredar melalui di dunia maya dengan judul kabar mengagetkan Najwa Sihab, Tommy Soeharto, Norshi dan. Lius akhirnya bersepakat untuk dalam foto tersebut tampak Nazwa yang mengenakan pakaian berwarna putih tengah berfoto bersama Tommy Soeharto, Lius Sungkarisma dan Iksanudin Nosi. Nazwa menjelaskan foto tersebut bersama putra presiden kedua Republik Indonesia Soeharto itu diambil pada 22 November 2017. Saat itu dia bersama kru Narasi TV termasuk CEO dan pimpinan redaksi Narasi TV yang saat itu dijabat Katrina Dapi dan Olivia Rosalia bertemu Tommy untuk menjajaki sekaligus mengundang ke catatan Natsua. Tommy kata dia saat itu diundang dalam status sebagai pendiri partai berkarya yang baru saja lolos verifikasi KPU dan dinyatakan sebagai peserta pemilu 2019 Tommy mengatakan kesediaannya saat itu namun perlu mencari jadwal yang tepat Tommy berkali-kali menunda jadwal yang sempat disepakati Tommy baru bisa diwawancarai di kediamannya pada 5 Juli 2018 hasil wawancara itu tayang di Mata Naswa pada 11 Juli 2018 dengan tajuk Siapa Rindu Sueharto, kata Natsua. Tommy muncul dalam tiga segmen pertama. Dalam tiga segmen itu, saya menyoal sejumlah topik penting terkait rekam jejak Tommy dan kasus-kasus korupsi serta pelanggaran HAM yang dilakukan ayahandanya. Segmen satu dibuka dengan memperkenalkan Tommy sebagai dalang pembunuhan Hakim Saifudin. Saya juga mencecar klaim Tommy soal masyarakat merindukan era orde baru di segmen ketiga. Selain Tommy hadir narasumber lain seperti Prio Santoso sebagai sekjen partai berkarya. Saya juga mengundang Haris Azhar seorang pegiat ham untuk menguji klaim-klaim yang disodorkan Tommy maupun Prio sambung dia. Menurut Nazwa, penebaran foto dirinya bersama Tommy merupakan serangan personal yang jahat. Dia menegaskan tuduhan antek Orde Baru yang disematkan kepadanya juga tidak berdasar. Tuduhan antek Orde Baru sama sekali tidak berdasar karena sikap saya jelas dalam menyangkut warisan-warisan Orde Baru. Tidak terbilang produk-produk jurnalistik Matna Nazwa yang berisi sikap kritis terhadap Orde Baru dan itu juga tercermin dalam episode Siapa Rindu Soeharto? Saya sangat keberatan sikap personal saya sebagai jurnalis dikait-kaitkan dengan keluarga saya Selain personal, disinformasi ini juga merupakan serangan terhadap kerja-kerja jurnalistik Tidak terbilang cacian terhadap media yang memberitakan topik mengenai revisi undang-undang KPK Demonstrasi mahasiswa minggu lalu Saya, Matanaswa, dan Narasi TV Tidak sendirian dalam hal ini tuturnya Kritik kepada pers jelas diperbolehkan Bahkan penting bagi demokrasi juga bagi pers Tidak ada pers yang sempurna Tetapi jika yang dilakukan adalah serangan personal Ad hominem Apalagi hingga membawa bawa keluarga persoalannya menjadi sangat berbeda sambung Nawa naswa mengatakan selama ini menghargai semua pendapat yang seakan menyerang dirinya namun dia menyayangkan jika pendapat tersebut diiringi dengan disinformasi dan pembunuhan karakter kepadanya seseorang menulis serangan kepada saya sebagai kill the messenger saya menghargai pendapat tersebut Kendati sejujurnya saya tidak berpikir, Sejauh itu, karena toh saya masih bisa bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Saya menganggap hal ini sebagai sesuatu yang kontraproduktif bagi usaha merawat ruang publik yang sehat, yang menghargai perbedaan pendapat, yang tidak dicemari oleh doxing, disinformasi, dan pembunuhan karakter. Ujar Nazwa, lebih lanjut, Nazwa mengatakan belakangan ini Indonesia memang sedang dilanda kompleksitas persoalan. Namun, menurut dia, hendaknya hal itu disikapi dengan memperbanyak dialog antara para elit dan warga, antara warga dan warga di antara sesama kita. Dalam episode mata Matanatsu terakhir, bahkan saya membuka topik tentang perlunya pemerintah berdialog dengan para mahasiswa yang saat itu saya undang. Bahwa pertemuan itu batal adalah persoalan lain, saya itu saya hanya membuat kekemungkinan hadirnya percakapan yang setara karena saya percaya virus punya tanggung jawab merawat ruang publik sebagai area yang terbuka bagi perdebatan, aneka pikiran, ragam kegelisahan hingga kekecewaan bungkasnya.